Mulanya biasa saja Kita saling bercanda Berbincang seadanya Biasa saja Tak pernah ku bayangkan Akhirnya datang juga Gelisah dan rinduku Menyatu dalam Diran dirimu di kamar sepi bisu ku cari bayang-bayangmu di dalam hati ini merindukan diri Kita saling bercanda Berbincang seorang Dan rinduku Menyatu dalam Mimpi Malam-malam Begini oh, Termenungku Sendiri Menunggu Kau Di rindukan dirimu di dalam hati ini merindukan dirimu